Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, menerbangkan suasana tegang dan bermusuhan. Namun, ketika semua orang melihat sosok kurus itu menggenggam batang pohon hitam yang tajam, ketika dia mengarahkannya ke dahi sentujue, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka yang menegang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat tebal dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang sedingin es dan penuh dengan kekejaman. Pemenang telah diputuskan. Gazes berbalik ke arah Sentu Jue satu per satu. Auranya lemah, dan wajahnya yang halus dan tampan tampak sangat pucat. Pemandangan ini menyebabkan semua orang mendesah dalam hati. Pada tahap ini, hasil pertandingan sudah jelas. Namun, hasilnya meninggalkan mereka dengan hati yang penuh perasaan rumit. Pada awalnya, bahkan dengan kemenangan Lindung yang menakjubkan menggunakan metode Asura. Masih belum ada yang percaya bahwa Lindung benar-benar akan mampu mengalahkan Iron Asura yang terkenal dari Heaven Wind Sea Regent Satu-satunya orang dalam generasi yang lebih muda di Heaven Wind Sea Regent yang bisa mengalahkannya adalah dua monster dari semesta dan Gua Angin Iblis. Apakah orang ketiga sekarang muncul? Banyak orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Mereka tidak tahu persis di mana Lindung telah tumbuh dari untuk berpikir bahwa dia sebenarnya tangguh ini. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suasana jalan buntu di alun-alun berlangsung sejenak. Sementara itu, niat membunuh yang dilepaskan oleh Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun berkurang. Menatap Sentu Jue, pohon hitam metalik di tangannya samar berkedip dengan cahaya dingin. Kamu menang, Sentu Jue menatap keras kepala pada Dong Dong. Setelah waktu yang lama, tatapan tegas dan tidak mau perlahan-lahan meredup. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, suara yang sangat serak terdengar. Terima kasih atas kemenangannya. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindung secara bertahap berubah lembut. Senyum mulai muncul di wajahnya sekali lagi, yang membuatnya seolah-olah wajah kejam dan kejam sebelumnya tidak pernah ada. Klan Gu telah menemukan penolong yang baik. Sentu Jue berkata dengan suara rendah dalam pertarungan ini. Dia juga menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia masih secara tak terduga dikalahkan oleh Lindong. Meskipun dia merasa agak tidak diatur, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawan di depannya, bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para jenius dari empat klan besar itu. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan kekejaman Lindong lebih unggul dari miliknya sendiri. Kekuatan saudara Sentu adalah tirani. Aku hanya mengandalkan trik tertentu. Kata Lindong sambil tersenyum. Kemenangan adalah kemenangan. Metode apapun yang kamu gunakan juga merupakan bagian dari kekuatan kamu. Sen Tujue menjawab. Sambil memotret Lindong dengan mendalam. Melambaikan tangannya. Dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu menang. Kuota menara caotik akan menjadi milik klan Bu Namun. Aku akan mencari kamu di masa depan. Petik 2 Saat dia menyaksikan sosok Sentu Jue yang akan pergi, Lindong perlahan-lahan membuka kepalan tangannya. Perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun, sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah memeras otaknya dan mengerahkan segenap kemampuannya, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Semoga... Chaotic Tower akan benar-benar memungkinkan jimat batu misterius untuk pulih. Kami menang. Ketika Sentu Jue berbalik dan berjalan pergi, semua orang sekarang benar-benar mengerti hasil pertandingan. Pada saat ini, raungan dan sorakan emosional meletus dari sisi Gu Clan. Hebat! Dia benar-benar mengalahkan Sentu Jue, Gumam Gu Yuntian, saat dia melihat sosok kurus di dalam alun-alun dengan sedikit kekaguman. Dia telah bersilangkan tangan dengan Sentu Jue sebelumnya, dan secara alami tahu betapa sengit dan kejamnya yang terakhir. Namun, Sentu Jue tampaknya benar-benar bertemu musuh yang tangguh hari ini. Sementara Gusou mengelus jenggotnya, tatapan yang dia kirim ke Lindung dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan yang tak terkatakan. Jika bakat seperti itu bisa direkrut ke dalam Guklan, dia pasti akan menjadi karakter penting dalam Guklan di masa depan. Sepertinya nama Lindong akan bergema melintasi wilayah angin laut surga di masa depan, kata Gumengki dengan senyum yang indah. Setelah mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mengangguk. Berita pertarungan hari ini pasti akan sangat cepat menyebar di wilayah laut angin surga. Pada saat itu, nama Lindong tidak akan diketahui seperti sebelumnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan munculnya bintang baru, meskipun Lindong sendiri mungkin tidak terlalu peduli tentang hal itu. Orang ini, sementara Gu Clan bersorak, ke arah Wei Clan, wajah Wei Zhen dan Chen Luo yang agak pucat berkedut sedikit. Dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue, Gumam Wei Zhen, saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sepotong ketakutan melintas melewati matanya saat dia menatap Lindong. Pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti, yang terakhir sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan mereka. Saudara Chen Luo Bocah ini tidak akan mudah untuk berurusan dengan, kata weizen dengan suara rendah ke arah Chen Luo, yang tatapannya berubah suram. Pandangan gelap terlintas di mata Chen Luo, sebelum dia dengan dingin terkekeh dan menjawab, itu akan sulit bagi kita, namun, dengan cara ini, dia hanya akan menjadi lebih sengsara. Oh, kata weizen sambil mengangkat alisnya, karena dia telah membunuh saudara juniorku, mengingat karakter tuanku. Dia tidak akan mengambil ini berbaring. Nanti aku akan menyebarkan berita ini ke sekitar. Pada saat itu, selama tuanku bergegas ke sini, akan sulit bagi bocah ini untuk melarikan diri," jawab Chen Luo dengan senyum dingin. "Hehe, jika sesepuh nefarious Bond bersedia untuk mengambil tindakan secara pribadi, bocah ini memang akan sengsara." Setelah mendengar ini, Wei Zhen segera menyeringai. Ketika kegembiraan muncul di matanya. Dia awalnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lindong. Dan kinerja yang terakhir hanya membuatnya lebih intens. Jika yang terakhir selesai. Itu akan menghilangkan kebencian di hatinya. Heh. Dia yang memintanya. Meskipun saudara junior aku agak bodoh. Dia bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh orang-orang seperti Lindong. Meskipun Lindong memiliki beberapa koneksi dengan klan Bu. Tuanku adalah orang jahat dari Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, Gu Klan tidak akan berani mengatakan apa-apa, kata Chen Luo. Hehe, kamu kakak yang tepat Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal. Memikirkan hal itu, dia pasti menemukan beberapa mukjizat yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa seni bela diri yang tangguh, jika itu mendarat di tangan saudara laki-laki Chen Luo. Kamu bahkan mungkin bisa mengalahkan Shen Tujue, kata Wei Zhen. Pada titik ini, pandangan serakah muncul di sudut mulut Chen Luo. Dia sangat tertarik pada seni bela diri yang digunakan Lindong sehari sebelumnya untuk menyerap kekuatan tanah. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Sementara Wei Zhen licik dengan Chen Luo melawan Lindong. Sentu tahu klan Sentu hanya bisa menghela nafas saat dia melihat Sentu Jue berjalan kembali dengan wajah tanpa emosi. Dia tidak menyalahkan atau menegur, dan hanya menepuk pundak yang terakhir. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah klan Bu. Saat dia menangkupkan kedua tangannya, klan Sentu telah kehilangan pertandingan ini. Tiga kuota untuk Chautik Tower akan diberikan kepada klan Bu tahun ini. Petik dua. Ketika kata-kata Sentu tao terdengar, wajah beberapa murid Sentu Klan meredup. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua pihak telah bertarung secara adil dan terhormat. Karena Sentu Jue telah kalah, mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sentu Rong berpakaian hitam saat ini sedang menggigit bibir merahnya. Dia melihat ekspresi yang agak membosankan pada Sentu Jue, dan mau tidak mau merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan kekalahan jenius berbakat surga dari klan Sentu. Selain itu, orang yang mengalahkannya, bukanlah satu-satunya dari dua orang di puncak generasi muda di kawasan Laut Angin Surga, tetapi seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini sebelum pertarungan? Setelah mendengar kata-kata Sentu tahu, Gusou buru-buru menangkupkan tangannya dan membalas salam dengan senyum. Terima kasih banyak. Sentu Tao melirik Lindong, dengan tatapannya tampak sedikit galak. Di bawah tatapan tajam ini, yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Dia bertemu tatapan Sentu Tao dengan tatapannya yang agak tenang. "Terima kasihmu harus ditujukan kepada adik lelaki itu. Kali ini, klanmu telah menemukan penolong luar yang cukup bagus." Petik 2. Setelah persimpangan pandangan ini berlanjut untuk sementara waktu, Sentu Tao adalah orang pertama yang menarik pandangannya. Ketat dalam tatapannya, berangsur-angsur menghilang sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berbicara. Sedikit pujian muncul dalam nada bicaranya karena pemuda di depannya memang luar biasa. Tidak perlu sentu jua merasa cemberut setelah kalah dari seseorang seperti Lindong. Namun, dia penasaran jika pemuda ini bertemu dengan dua orang di puncak generasi muda di heaven, Winsey Regent. Apakah dia masih bisa mempertahankan pisau ini seperti ketajaman dan ketenangan? Pertemuan semacam itu memang akan agak menarik. Pertarungan untuk mempertahankan menara telah berakhir, dan pertemuan bela diri ini telah mencapai akhirnya. Kerumunan besar di puncak gunung, serta kebisingan, mulai berangsur-angsur menghilang. Setelah hari ini, Martial Gathering Island masih akan relatif hidup. Dan berita tentang pertarungan mengejutkan hari ini kemungkinan akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lindong tidak memberikan perhatian ekstra pada masalah ini. Karena hasilnya ditentukan, dia kembali ke sisi Guklan di bawah tatapan yang dihormati dan dihormati dari sekitarnya. Langsung ke titik, dia bertanya, Kapan aku bisa memasuki Menara Chaotic? Jika kamu menginginkannya, kamu bisa masuk secepatnya besok. Gusou jelas-jelas dalam suasana hati yang sangat baik, saat dia menjawab sambil tertawa. Lindong sedikit mengangguk, saat berat hatinya akhirnya terangkat. Saat dia menggosok dadanya, dia bisa merasakan bahwa jimat batu misterius dalam tubuhnya tampak bergetar dalam kegembiraan. Aku harap kamu bisa pulih di sana, merasakan getaran dari dalam tubuhnya. Senyum muncul dari sudut mulut Lindong. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat menara cawatik kuno. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, babak 886, memasuki menara kacau. Suasana ledakan di Marsial Gathering Island berangsur-angsur meredah setelah kesimpulan dari pertemuan bela diri. Setelah menyaksikan pertukaran yang sangat menarik dan hasil akhirnya, para ahli dari berbagai tempat meninggalkan pulau dengan perasaan puas. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka juga menyebarkan gelombang kejut yang dibawa oleh seorang pemuda dengan nama Lindong. Kemasyhuran pemuda ini, yang telah mengalahkan Asura dari klan Sentu, telah mulai menyebar tanpa sadar di wilayah angin langit surga. Namun, Lindong tidak memiliki banyak minat pribadi pada ketenaran seperti itu. Jika bukan karena dia berencana menggunakan ketenaran ini untuk mencari Little Marten dan Little Flame, dia mungkin akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya menyebar. Karena itu, ketika dia mendengar Gumengki berbicara tentang ketenarannya saat ini di wilayah Angin Langit Surga, dia tidak memiliki banyak komentar. Dibandingkan dengan masalah ini, dia jelas lebih peduli tentang Menara Cautik. Untungnya, klan Gu tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan dermawan mereka setelah mencapai tujuan mereka. Pada hari kedua setelah akhir pertemuan bela diri, dengan Busou memimpin, Lindung sekali lagi muncul di depan menara batu kapur kuno. Di bawah menara, Lindong menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara batu yang penuh dengan barang antik dan luas. Sisa-sisa waktu telah mengukir pola di permukaannya. Namun, itu mirip dengan keberadaan abadi. Berdiri tegak dan tidak pernah jatuh. Ada delapan tingkat dalam menara caotik, dan setiap tingkat dipenuhi dengan desolation key. Teman kecil Lindong. Ketika kamu berada di sana, tolong pastikan untuk tidak melewati tingkat kelima. Di samping Lindong, Gusu melihat ke arah menara batu, sebelum tiba-tiba berbicara. Oh, kata Lindong sambil merasa sedikit terkejut. Setiap kali kamu naik level di menara caotik, hadiah Desolation Ki akan menjadi lebih tebal beberapa kali. Meskipun energi memiliki efek luar biasa pada temper tubuh fisik seseorang, itu sangat padat dan berat. Dengan kekuatanmu saat ini, level kelima kemungkinan adalah batasmu. Jika kamu menuju lebih dalam, tubuh kamu mungkin akan terkorosi oleh desolation ki yang tak terbatas di sana, Gusou memperingatkan. Sepertinya itu akan menjadi kekuatan tahap kematian mendalam yang diperlukan untuk memasuki tingkat ke-8 Ya, Lindong bergumam sambil merasa agak kagum. Tingkat ke-8 ekspresi Gusou berubah aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, sampai sekarang, belum ada orang yang bisa memasuki tingkat 8 Menara Chaotic. Bahkan mereka yang berada pada tahap kematian mendalam tidak bisa berhasil. Bahkan tahap kematian mendalam tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar jawaban Gusou, Lindong tidak bisa membantu tetapi memiliki perubahan ekspresi. Memikirkan bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower begitu hebat. Sehingga bahkan para ahli tahap kematian mendalam tidak dapat menanggungnya. Para pemimpin klan dari lima klan besar semuanya telah mencoba memasuki tingkat 8 namun tidak satu pun yang berhasil. Adapun mereka, mereka semua adalah ahli super pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Gusou menjawab dengan nada muram, mata Lindung sedikit menyipit. Tahap kematian mendalam yang sempurna. Pada level ini, seseorang harus menjadi ahli kelas satu bahkan ketika ditempatkan di dalam Caltic Dimensi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat memenuhi seluruh tingkat kedelapan menara caotik. Sepertinya menara batu kuno ini tidak sederhana. Menara batu ini sudah ada sejak lama. Lima klan besar kita menemukannya seratus tahun yang lalu. Dan bergandengan tangan untuk melindunginya. Selanjutnya, kami berusaha untuk mengeksplorasi misterinya. Namun, selain menemukan sejumlah besar desolation key yang dimilikinya. Kami belum menemukan yang lain. Gusou menyesali. Mereka semua bisa menebak bahwa menara caotik ini memiliki asal yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan tidak ada yang bisa benar-benar menemukannya. Lindong mengangguk dengan lembut. Karena menara caotik tetap dipertahankan sampai sekarang. Itu seharusnya dibuat oleh seorang ahli yang agak mengesankan. Meskipun lima pemimpin klan besar memiliki kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Masih ada kesenjangan antara mereka dan pemilik menara caotik. Aku akan berhati-hati dengan pikiran-pikiran ini. Lindong mengirim senyum ke arah Gusou. Pada saat yang sama, jejak antisipasi muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin mengetahui misteri apa yang terkandung dalam menara caotik ini. Hingga menyebabkan jimat batu misterius menjadi gelisah. Gusou menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya ada tiga kuota bagi kita untuk memasuki menara caotik per tahun. Kamu telah mengambil satu. Dan klan kami dibiarkan dengan dua. Namun, calon kuota belum diputuskan. Sehingga kamu akan masuk sendiri. Petik 2. Lindong tidak keberatan dengan pengaturan ini. Dia akan merasa lebih nyaman jika dia sendirian. Jimat batu misterius dalam dirinya adalah sesuatu yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jika kamu siap. "Apakah kamu akan memasuki Menara Chaltek sekarang?" tanya Gusou. Ya, jawab Lindong sambil tersenyum. Matanya penuh dengan antisipasi dan keingintahuan. Melihat ekspresi Lindong, Gusou memang mengatakan hal lain. Dengan hamparan telapak tangannya, sebuah plakat emas keluar dari dalam. Detik berikutnya, cahaya kemasan keluar dari sana, menerangi pintu Menara Chaltek. Kumhum, di bawah cahaya-cahaya kemasan Permukaan menara caotik langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Arai emas yang samar-samar terlihat tampak terbentuk, menyelimuti seluruh menara batu di dalamnya. Melihat arai yang telah menyelimuti menara batu, Lindong tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang melekat pada menara batu. Itu kemungkinan diatur oleh lima klan besar. Mungkin, mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa menara caotik ini adalah milik mereka. Ketika susunan emas bercahaya menyelimuti menara batu, fluktuasi emas mulai memancar dari menara, dan pintu cahaya keemasan mulai muncul. Pergi, Gusou melihat pintu cahaya emas yang terbuka dan berkata, Lindong mengangguk, tanpa membuang waktu. Dia berjalan ke depan, dan melewati pintu cahaya keemasan yang telah terbuka, ketika tangannya dengan lembut melakukan kontak dengan pintu batu sedingin es. Ledakan, gemuruh. Setelah kontak ini, menara caotik langsung mulai bergetar samar. Pintu batu yang tertutup rapat juga mulai perlahan terbuka pada saat ini. Aura tebal dan kuno muncul. Dalam sekejap, sepertinya semua udara di sekitarnya telah diliputi oleh rasa kesedihan yang luar biasa. Ku, Lindung mengambil napas dalam-dalam dari aura kuno itu. Tanpa sedikit pun keraguan, dia berjalan maju di bawah tatapan busou. Dia berjalan ke kegelapan menara batu. Ledakan. Setelah Lindung memasuki menara batu, pintu-pintu batu tebal dan berat mulai perlahan-lahan menutup, menyebabkan aura kuno yang meresap menjadi terisolasi di dalam. Gedebuk. Langkah kaki Lindung terdengar saat dia perlahan berjalan di dalam menara batu gelap. Bagian dalam menara jauh lebih luas dan luas daripada yang dia bayangkan. Ada beberapa mutiara cahaya bulan yang tergabung di dalam menara yang memancarkan sinar cahaya yang lembut. Ini menyebabkan interior terasa semakin kosong dan sunyi. Benar-benar kosong. Ini adalah kesan pertama lindung ketika dia memasuki menara caotik, menyurvei sekelilingnya. Bahkan tidak ada setengah objek yang ada di dalam interiornya yang luas. Satu-satunya yang hadir adalah desolation key yang memenuhi daerah sekitarnya, yang membuatnya merasakan betapa luar biasanya tempat ini. Dengan mengepalkan tinjunya, Seuntai daya devoring memancar keluar, melahap sejumlah besar desolation ki. Saat memasuki tubuhnya, Lindong bisa langsung merasakan perasaan panas muncul dari dalam tubuhnya, sementara sensasi mendidih samar-samar terlihat di otot dan tulang di tubuhnya. Ki desolation yang luar biasa, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat, saat sukacita dan kebahagiaan meletus di wajahnya. Heavenly Dragon Ki, yang awalnya diberikan kepadanya oleh King Z, telah berangsur-angsur berasimilasi ke dalam tubuhnya saat kekuatannya meningkat. Setelah kehilangan itu, tingkat bahwa keterampilan naga hijau terwujudnya meningkat telah melambat. Namun, dari kelihatannya, kelesuan ini telah dihapus dengan jelas oleh Desolation Key. Tampaknya menara Chautix sangat bermanfaat untuk penyempurnaan tubuh fisik seseorang. Jika dia tinggal di sini untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, Green dragon Materialist dragon skill miliknya pasti akan meningkat secara substansial. Ini adalah tempat yang bagus. Lindong menyeringai, tepat ketika senyum muncul di wajahnya. Cahaya putih naik dari dalam tubuhnya. Inti dari cahaya putih adalah jimat batu misterius. Jimat batu misterius ini akhirnya tidak mampu menolak, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Kung saat jimat batu misterius melayang di depan Lindong. Cahaya putih yang mengelilinginya berputar di sekitar Lindong, saat suara berdengung terdengar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan menembak dengan eksplosif ke tingkat selanjutnya dari Chaotic Tower. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mengedarkan Yuan Power di tubuhnya. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, saat dia dengan cepat mengejarnya. Desir-desir, seorang jimat dan seseorang menyapu bagian dalam menara.